Oke, okay, ini Donald Mano Let's Talk kali ini seperti yang udah janji sama teman-teman ya akhirnya bisa bukan monolog dan bisa dialog sekarang dan ketemu seorang anak muda yang jujur saya itu sangat amat terinspirasi dan iri hati gitu. Kenapa waktu gua masih muda? Gue nggak begini, gitu kan. Gue cuma ngertinya clubbing, dugem, kebut-kebutan, gitu kan, ngejar cewek aja. Wah gitu. mantap ini nah, dia tuh. Ini untuk bintang tamunya perkenalan dulu lah bro. Siap bro, thank you nih. Wah gue diundang hari ini acara Dona Mano Let's, let's Talk, talk. Uh, gokil, <laughs> ini. Jadi teman-teman perkenalkan nama saya dari mas bawah. Di sini saya CEO dari Mandaka Academy. Hmm. Nah sedikit sharing. Jadi Mandaka Academy ini sebuah lembaga pendidikan berbasis online yang mengedukasi masyarakat tentang perencanaan keuangan, hmm. investasi saham, dan juga ada trading forexnya. Kalau boleh tahu usia umur berapa sih Bro? Usia? Wah uh, wow, masih 17 kalau, kalau, tahun. Huh? 17 tahun beda tipis sama kita. 18 tahun kan katanya. <laughs> 18 tahun yang lalu. <laughs> <laughs> Kalau usia aku lahiran 97. 97 di temanya sendiri lah ya. Karena 97. oke. Okay. Tadi kan uh, dibilang CEO dari apa tadi? Mandaka Academy. Mandaka Academy. Yeah. Jadi tadi apa dibilangnya ada forexnya denger dengarnya kalau enggak salah. Betul, betul. Uh, edukasi forex Edukasi ada. forex. Mm -hmm, mm -hmm. Anak anak berkelahiran baru mungkin banyak orang bilang bau pencur katanya gitu ya. Kok udah ngomong-ngomong edukasi. Uh, uh. Gimana ceritanya, Bro? Oh, edukasinya nih. Uh. Edukasi. Wah, kalau lu tanya cerita nih panjang Saudara, Bro ya. ya Jadi dibikin di lah. Bikin pendek uh. ya. Bikin pendek ya. Long story short nih. Yeah. Jadi intinya ya aku cerita dulu sedikit deh. Uh. Dulu itu kalau aku kan memang basic keluarga memang pengusaha hmm, awalnya iya. itu ada travel dunia. Travel, hmm. Nah, cuman itu waktu aku kecil aku ngelihat papa mama sama teman-teman yang teman-teman pengusahanya, yeah. aku ngelihat mukanya stres-stres banget. Pulang ke rumah murung-murung, banget ya kayak <laughs> Maafin sampai... ya Om <laughs> nonton. <tanong -tongan. laughs> ya kan uh. sampai rumah masih ngobrolin kantor, aku mikir kok enak banget kayaknya jadi pengusaha oh, pesan ya pesan pertama malah nggak enak gitu ya enak, Oke, enak. Ya. itu eh, punya duit tapi kok kayaknya stres mulu oh, Itu menarik nih oh, jadi gitu. duit identik dengan stres gitu ya iya itu ah. kan mikir dulu gitu hmm. duit identik sama stres. Stresnya ini karena masalah jadi identik sama dua hal ini hmm. nah aku dulu kan mikir waktu SMA mikir dong ah oh, kayaknya enak jadi pengusaha Kay uh -huh. kayaknya mereka jadi ujung-ujungnya nih uh. gitu singkat cerita aku melukum oh kuliah dulu hukum melukum okay. kenapa hukum uh -huh. karena begini dulu aku mikir kerjaan profesional apa yang nyantai oke okay. notaris saya lihat notaris oh, dia ada ajudan disetirin sampai kantor tanah tangan dapat duit gambarannya gitu ya? notaris okay, okay. karena hmm. orang, orang bilang notaris itu kependekan dari nongosin tanah waris oh, okay, <laughs> okay. <laughs> jadi nungguin tanah waris itu notaris itu sebut Benar -benar. gitu mindsetnya dulu wah ini seru jadi notaris nih ini profesi cari alhamdulillah hukum hmm. nah kita tengah perjalanan nih hmm. waktu ngambil hukum itu aku cukup aktif hmm. uh, di organisasi yaitu masuk di BEM. Oke. Okay. Itu di BEM. Hmm. Kebetulan uh, waktu masuk di BEM aku masuk di bidang dua. Bidang dua itu di bagian pemberdayaan sumber daya mahasiswa. iya. Oh, yes. Itu ceritanya hmm. dulu. Nah di bidang itu aku dapat job nih hmm. dari BEMnya yaitu ngebuatin merchandise hmm. untuk kampus. Oke. Okay. Baju, jaket, topi, hmm. segala macam. Ya ini udah rahasia umum lah ya, yeah. teman-teman kan standar kalau kita buatin project buat kampus, mm. ya seperti itulah. Ada, ada margin maksudnya. <laughs> ada gitu. margin. Yeah. Ya. Ada margin masuk ke kantong uh. pribadi. <laughs> kan yang penting, <laughs> yang penting itu jadi paya kan. Yeah, yeah. Iya. Okay. Kan mm. begitu. Nah itu aku bagi sama timnya. Itu mm. aku bertiga dulu. Mm. Ada dua asisten ceritanya, ah, gitu. aku headnya. Nah. <gunkan> di saat itu karena aku awalnya berpikir bisnis itu nggak enak mm. tapi semenjak itu aku berpikir bisnis ini oke okay banget begitu denger rasain cuan cuan <laughs> berubah, <gunkan> <gunkan> <gunkan> berubah <gunkan> hah, gitu berubah mindset oh, jadi cuan itu mengalahkan stres <gunkan> jadi mengalahkan <gunkan> stres <gunkan> <gunkan> okay, terus terus itu aku berpikir wah kok enak juga ngasih duit ya mm. karena pada situ uh, aku di bam itu usia sembilan tahun sembilan <gunkan> okay. tahun berarti mm. semester 3-an. Tiga <gunkan> yeah. semester tigaan <gunkan> mm. Uh, berarti iya usia 19 tahun dan di usia itu aku ngerasain, megang duit sendiri hmm, ngerasain okay, ya iya. jumlahnya bagi aku oke okay lah, hmm, gede ya bagi usiaku segitu, hmm, pertama kali nih wih gila, iya. duit pribadi ini megang segini ada pacar ajak jalan-jalan <laughs> ya kan, okay, temen-temen okay. aku traktir <laughs> ya gitulah lah, ceritanya terus aku mikir, sombong juga <laughs> oh, <build sedikit, laughs> <build sedikit>, ya oh duit sedikit, sombong banget nih anaknya <laughs> beli ini beli itu, nah tapi itu ngebuka pikiranku ternyata hmm. ternyata tanpa disadari itu ngebuka pikiranku apa yang terbuka jadi gini di awal aku <coughs> uh, melihat hmm. aku bisa mampu uh, memiliki penghasilan tambahan hmm. dengan pekerjaan ya pada saat itu kacau tapi hmm. santai ya, ya kan ya. masih masih levelan kampus lah hmm. punya tiga tim hmm. kacau memang nggak ada urusan macam, tapi aku berpikir Bagaimana kalau hal seperti ini bisa bergerak secara sistematis? Oh, jadi lihat kekacauan, tapi bisa ada ada uangnya, Kali ada cuannya. Uang. Nah Ini kalau dirapihin gimana gitu ya? Berarti ini akan terorganisir benar nih. Mm. Cuannya juga bakal lebih oke. Okay, mm. aku gitu. Dulu okay. motivasinya cuan dulu. Mm -hmm. Motivasi anakku udah pasti cuan. Iya. Ya, nah, kan? Ada salahnya kok, <laughs> betul. Nah. Motivasi itu itu cuan. Mm. Nah, terus dari motivasi cuan nih, mm. aku ngeliat ke sosmed mm. ke sosmed ada temen yang upload-upload story mm. umuranku, um, waktu itu udah setahun 20 tahun berarti aku mm. di usia 20 tahun, temenku masih kuliahan juga di ekonomi mm. wah storynya traveling <laughs> traveling ke Bangkok, ke apa, ke Turki, oh, semacam gitu ya. tertanyain, bro yang ngapain sih di jalan jalan gitu <gak> aku tanya mm. Terus dia jawab, mm. aku trading forex. Mm. Dia bilang situ begitu. Pertama kali. A -a, mm. Di situ pertama kali aku mendengar kata trading forex. Trading forex. <gak> Dulu sih pernah diajakin sama teman-teman dia ngeliatin kayak chart grafik. Mm. Itu bilangnya emas sama minyak not interested lah. Gitu. Yeah. Yeah. Nah, apaan sih ini nggak lah gitu mm. kan. Tapi ketika aku ngeliat nih hasilnya nih temanku jalan-jalan. Mm. <gak> dia belum forex, tanya hmm. lah aku, apa tuh belum trading forex, ajarin dong, yeah. gitu. Nah, yang cerita ini aku harus skip sedikit uh. karena ada beberapa hal rahasia pokoknya lah. Ya, setiap harus... manusia pasti punya apa kejadian-kejadian pribadi uh, lah, pribadi. gitu ya, yang yeah. dapat menimbulkan prahara. <laughs> soalnya okay. tuh menyangkut pihak ketiga soalnya, nah, apa, -apa? <laughs> wajar. Setiap orang punya kok. Nah, nah, jadi, lanjut. Nah, ceritanya, hmm? aku trading nih, aku hmm. trading. Uh, dan pada saat itu aku trading di sebuah wadah yang perlu modal 100 juta hmm. perlu modal 100 juta pada saat itu hmm. aku mikir gila gila juga 100 juta ini modal dari mana uh -huh. gitu kan ini gua anak kencur bisa apa nyari modal segini hmm. ngapain hmm. singkat cerita lagi, kita hmm. dong dadah sama orang tua okay. tapi orang tua paling pertama aku ngobrol trading forex, paling pertama dia ngomong jangan Hmm. penolakan dikasih di depan. Nah ini banyak juga nih kan, ya? gitu kan orang dengan trading forex tuh kayaknya ini kayak bisnis yang nggak jelas, untung-untung berhadiah, ada yang bilang kayak judi, ada yeah. yang bilang tugu be terus. Iya. Yeah. Mungkin yeah. nanti yeah. kenapa be nih begitu Oke. Okay. Nah. nah jadi gini ceritanya, dulu sih sebenarnya orang tua ngasih penolakan pertama, hmm. memang ada pengalaman hmm. kurang bagus di forex, hmm. pernah dulu dia ternyata yeah. itu. Terus ternyata alasan utamanya adalah ya mana percayalah sama kita <laughs> anak kecil yang SMA nya pergi mulu, labing, kuliahannya nongkrong mulu terus eh, minta 100 juta terus ya? 100 juta ibaratnya bro lu tau minta 100 juta nih tapi lu tahu kerjaan gua tuh nongkrong. <laughs> iya yeah, yeah, yeah. ngasih ga sih ke engga nah, okay. nah, singkat cerita lagi hmm. itu aku berjuang tuh, pokoknya 7 bulan ngeyakinin orang tua 7 bulan 7 bulan hmm. ini lupa, mah bagus nih trading forex so, hmm. pokoknya aku cari trading forex itu apa caranya bagaimana, segala macem hmm. ada namanya demo akun pada saat itu trading forex oh, itu akun, akun simulasi hmm. lah aku coba-coba tuh segala hmm. macem ini loh sini bisa kayak gini loh ini udah dharma cobain uh. sekarang bayangin kalau duit asli seperti ini uh. gitu yeah, kan okay. kayak ngejual mimpi jadi. <laughs> nah terus intinya <coughs> waktu itu aku demo dari 100 juta hmm. tapi kasih challenge hmm. uh. oke okay? kalau so, misalkan kamu bahasa boleh kekeh mm, atau iya, apa? Motot banget mau iya. persistence bahasa keren ya yeah, <laughs> persistence betul kalau kok gini ngotot banget mau hmm. 100 juta tak kasih hmm. tapi itu syarat itu papa ada mobil travel di luar udah tua memang mau dijual oh. mau jualin uangnya gua gak mau Heeh. jadi ini keren eh, ya masih, masih ingat nih jadi itu bukan dikasih uh -huh. kayak ini duit tapi dikasih juga untuk mendapatkan duit lo mesti usaha dulu yeah. ya yeah. ini gua suka banget ini, yeah. keren, ini keren banget sih salut <laughs> buat, gitu. buat orang tua thank you thank you nah uh -huh. jadi uh, ya buat aku buat itu sih anak ego anak muda. Hmm. Oke, okay, bisa nyoll gitu kan. gampang nah, gitu kan. Gua okay. mauin. Jadi intinya dibilang gua masih ingat nih, menjualnya hmm. itu 2017 akhir. Masih ingat, Desember. Okay. Mobil Innova tahun 2012. Hmm. Manual. Hmm. Masih inget sampai sekarang. Itu momennya benar-benar Warna apa coba? Hitam. Itu. Itu ingat-ingat ingat ingat. ingat, ingat. Okay. Dekanya aja nggak ingat. <laughs> Oke. Okay. Okay. Jadi mobil hitam hmm. di Innova aku jual. Hmm. Harganya itu 167 juta. Hmm. Aku jual. Hmm. Nah, karena aku mau nunjukin nih lo aku bisa, aku Oke. cukup 100 juta doang hmm. duitnya itu dibayar cash pada saat itu sama orangnya hmm. 67, 67 juta dengan sombongnya aku balikin nih pah, pah. dharma cukup 100 juta aja sombong, <laughs> sombong Sombo. <laughs> boleh lah, boleh lah <laughs> artinya kan boleh ngebuktiin nih bisa jual hmm. terus dari 100 juta ini ceritanya pas saat itu aku juga mengasih komitmen ceritanya ini hmm. jadi papa mama ga perlu khawatir dharma megang duit sekian Pokoknya bekal Dharma ke kemudian hari sama pakai bayar kampus hmm. dan bayar sendiri. Ego lagi yang keluar. Oh, terlalu tapi, pede. Tapi ini ego yang diperlukan sih sebenarnya. <laughs> iya, kayak menantang diri sendiri gak Nantang sih yang menunjukkan bahwa ini gue tanggung jawab nah, nih gitu nah. ya. Di sini titik baliknya. Oke, okay. di sini titik uniknya. Hmm. Karena aku udah ngobrol seperti itu, hmm. aku bilang enggak bakal minta duit lagi, nggak bakal minta bekal salah macam, duit kampus bayar sendiri kebutuhan aku usain bayar sendiri semua, ini duit terakhir ceritanya yang aku minta hmm. gitu jadi 100 juta ini trading lah aku ceritanya, hmm, ya kan? Okay. selama tiga bulan trading, hmm. hasilnya hmm. habis <laughs> oke sekian dulu gitu <laughs> <laughs> hmm. dengan pedenya, rasa percaya diri, rasa ngototnya trading ini bakal kaya gitu <laughs> Aku trading sekarang 10 juta bakal kaya nih bakal kaya bakal kaya. Iya cumaan dulu. Jadi motivasinya bener benar kayak ngelihatnya ah, gua udah coba dia di demo akun, demo akun berhasil <tuk> dari orang tua dikasih tantangan gua bisa dapat duitnya lebih kan 160 juta ya. <tuk> gua balikin duitnya, pede. <tuk> gitu. Itu yang kita punya semua sih atau teman-teman yang anak muda pasti punya pas pelaksanaan, pas pelaksanaannya, realnya seringkali real kali tidak seindah hmm. warna aslinya no planning at all no planning, no planning at all, at all. Oh, that's the key ya, no planning no all. planning at okay. all, no planning, karena kan dari no planning, hmm. no preparation jadinya ah. itu dua hal itu aja sih no planning, no preparation, no preparation. Keren, keren. nah, di dua hal itu, <coughs> aku boncos tujuh hmm. sekitar 70%an dari modal, hmm. sisa 30% yeah. Orang tua kan nanyakin nih, ya kan kalau orang nanyakin. Dharma? gimana trading Ya, dengan tebel mukanya. sih aman, aman masih duitnya. Ya, aman masih. Ya, masih. Iya. Tapi enggak 100 juta. Masih, terus masih masih kok. Terus ada bekal? Ada, ada, ada hmm. gitu. Hmm. Padahal ada bekal pada saat itu, pakai tabungan yang ada aja hmm. dulu. Yeah. Saya cerita Uh, eh 3 bulan apa 5 bulanan ya pokoknya cepet deh hmm. sisa 30% puluh 30% ini aku mikir sisa modal yang ada gimana caranya aku bisa punya bekal aku hmm. udah ga ada duit pada saat itu udah habis <laughs> okay. udah habis bekalnya hmm. aku mikir dari sana aku mikir lah wah bisnis apa nih bisnis apa nih mau taapain duitnya mau taapain duitnya hmm. mikir muter otak nggak ada pengalaman bisnis nggak ada pengalaman apa hmm. oke tak ganti tak ganti deh kerja apa nih kerja apa nih kerja <laughs> apa nih aku mikir panik nih panik panik <laughs> Oke kerja apa nih bisa kerja apa nih singkat cerita eh? <kuh> waktu aku los, hmm? maka aku nyari solusi dong gimana hmm? nih cara instan cara cepet supaya balikin kerugian. Hmm. Oh aku denger ada orang ngomong robot trading. Robot. Robot hmm. trading. Hmm. <kuh> Jadi sisa modal 30 juta ini, hmm? tak robot trading hmm? dan di sana aku melihat celah bisnis. Okay. Saya pun celah bisnis. Mungkin nalurinya ini muncul ketika aku narik-narik margin dari kampus itu, hmm. muncul nalurinya. Hmm. Aku pun pergi ini. Dulu aku beli satu robot dari marketplace, hmm. ya kan? Hmm. <coughs> Harganya masih ingat sampai sekarang lima ratus enam dolar. Dari dirupihan waktu itu 7 jutaan, hmm. jutaan rupiahnya. Masih ingat sampai sekarang? Aku beli 7 juta modal. Hmm. Hmm. Ternyata satu robot ini bisa digunakan untuk 10 akun. Okay. <coughs> Jadi beli satu untuk 10 kali 10. pakai. Hmm. Nah di sana aku berpikir banyak tuh teman-teman nanya kan dar tradingmu gimana iya. aku sering-sering posting tetap posting hmm. tradingmu gimana bla-bla oke okay, kok masih ini <gulis> <"Saya, gulis> eh ajarin dong ajarin dong boleh boleh bro ngumpul-ngumpul sini kan hmm. nah di sana itu di sana juga cerita awalnya ter terlahir mandakan nih oh, gitu. ada ada ceritanya juga oh. di sana. karena ada ketertarikan ya teman-teman buat belajar sementara <gulis> ya, lo belajar. sendiri masih belajar masih juga belajar. Kan? nah bisa lagi dulu <gulis> akhirnya akhirnya hmm. Karena modal modal percaya hmm. uh, teman-teman saya, aku jual robot. Hmm. Eh ini mau nggak? nggak pernah perlu belajar kok jual robot. Oke. Okay. Dalam waktu dua minggu, hmm. aku jual 10 robot. Dua 10 robot kali 10, iya, 10 akun dong hmm. hmm. berarti. Iya sepuluh akun. Harganya tujuh juta. Berarti dapat 70 juta. Ya. Gila itu duit terbesar dalam hidupku <laughs> pada saat itu. Dan <coughs> dari uh, apa ya? Dari kegiatan itu hmm. membuat aku sadar di sana kok bisa ya, orang-orang percaya sama aku nah. kok dia mau datang ke aku dan ketika aku kumpulin hmm. aku ngobrolin ke mereka, hmm. aku presentasiin robot kok mereka mau beli ya hmm. detik itu aku ngerasa oke okay, aku ada bakat di jualan ternyata hmm, okay. aku ada bakat di public speaking ternyata, kok hmm. orang bisa percaya sama aku ya nah ini poin menarik nih, karena kan banyak nih sekarang yang nawarin hmm jujur ya, nawarin masuk ke whatsapp, tuh nawarin robot, nawarin forex, ya bawainnya produk keuangan lainnya banyak banyak tapi, emang untuk percaya sama orang itu susah sulit nah sulit. untuk itu, gua kadang, -kadang lu nawarin mau nanya nih yang ke... dia ini gimana bisa kayak gitu di episode yang setelah ini, ya, nanti gue upload lagi dua tiga hari setelah ini. Siap. Jadi, jangan lupa kalau suka ngobrolan cerita yang berinspirasi tadi, <laughs> dikasih jempol ke atas, di-subscribe, dan di-share di WhatsApp keluarga, WhatsApp teman-teman, biar dapat ceritanya. Dan kalau mau poin langsung hmm. atau mau ngobrol langsung nanti boleh kemana nih ke akun instagramnya akun instagram okay. boleh nanti gitu. kita taruh di bawah akun instagramnya langsung aja bertanya dan berguru kepada DM boleh. DM, boleh. Boleh. boleh DM juga boleh ya. dia orangnya senang berbagi ilmu kok gitu ya. dan siap-siap diprospek harusia, <laughs> harus harusia. siap harusia. Gitu. namanya bisnis <laughs> mesti ada investasi mesti ada investasi udah nanti kita tanya nih gimana Darma bisa sukses di usia muda yang jual sampai berapa tadi 10, 10 robot 10 robot tuh gimana hmm. Di episode berikutnya, thank you teman-teman. Ya, see Bye-bye.